Keinginan Robert Lewandowski meninggalkan Bayern Munich disebut bukan perkara uang. Superstar sepak bola Polandia itu, rupanya masih terikat kontrak dengan Bayern sampai tahun depan. Meski begitu, Lewandowski telah mengutarakan niatnya untuk pergi lebih awal. Dai Roten sendiri belum rela melepaskan penyerang yang sudah mencetak hampir 350 gol itu. Akan tetapi, Bayern akan kekeh mempertahankan Lewandowski. Di tengah rumor tersebut, pemain yang dua kali menyabet gelar pemain terbaik FIFA itu dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona. Raksasa Spanyol itu sudah mengajukan penawaran seharga 32 juta euro, tapi harga tersebut masih di bawah valuasi Bayern Munich yang menginginkan setidaknya 40 juta euro. Baru-baru ini Robert Lewandowski kembali menegaskan bahwa dia tidak ingin bermain untuk Bayern lagi di musim depan. Pesepak bola berusia 33 tahun itu ingin hengkang karena menginginkan tantangan baru. Dia menegaskan, niatnya itu bukan karena uang. Dia hanya ingin mendapatkan tantangan baru di luar. Jangan lupa like, komen dan subscribe.